akan menjadi pesugihan dengerin dengerin tuyul yang benar-benar tuyul ya ini dulu dulu dulu dulu hutang kemudian dia tanggung jawab kaya kamu kalau kalau nggak percaya topeng leher hmm? beli pedang yang tajam Hah? dengerin kan dengerin kan kamu dipondok dipinjam sama temen kamu nggak keluar baru keluar lagi seminggu di tora, tarik tora, tarik tora, tarik monu santri, santri cap. Hamba di. Bismillahirrahmanirrahim. Bila pengen perkampungan itu baik, satu RT, satu RW bahkan satu desa. Ke satu kecamatan, satu provinsi, satu negara itu baik. Dua orang ini jangan ditelantarkan. Sekali dua orang ini ditelantarkan, maka murka Allah akan diturunkan di bumi ini. Bahkan agama yang kita miliki adalah agama bohong. Kelihatannya pakai peci necis, pakai baju takwa, pakai serban, pakai jubah, pakai imamah hanya keseng-keseng belaka. Siapa dua orang itu yang tidak boleh ditelantarkan? Yang pertama adalah anak yatim piatu. Anak yatim ini jangan ditelantarkan. Bagaimana caranya supaya kita tidak menelantarkan anak yatim piatu? Apakah kita membuat yayasan yatim piatu? Jawabannya tidak. Tidak seperti itu, Kang. Kamu membuat yayasan yatim piatu ujung-ujungnya, kau hidup di dalam yayasan itu. Kau makan di dalam yayasan itu. Hmm? Pada akhirnya, anak yatim piatu, kamu buat batu loncatan untuk mencari uang. dengerin itu yang punya yayasan. Hmm? Mungkin niat kamu pertama baik, kamu. Ke orang kaya pengen menghidupin anak yatim piatu ya mungkin itu mungkin baik suatu saat akan menjadi peluang makanan empuk pada akhirnya yang punya yayasan gemuk-gemuk anak yatimnya kurus-kurus yang punya yayasan bermobil anak yatimnya na'udzubillah jangan kan jangan sekali-kali kau makan anak yatim artinya Jangan sekali-kali dibuat anak yatim ini dibuat batu nuncatan untuk memperkaya diri. Untuk membahagiakan diri. Jangan membuatkan yayasan yatim piatu. Bagaimana caranya untuk kita ini bisa memberikan kasih sayang kepada anak yatim piatu? Jawabannya adalah menikahi ibunya. Dengerin. Oi, Kang. Dengerin. Ustaz Amir. <laughs> di Al-Qur'an ini ada ayat panqihuma taba lakum matna wa itu ayat itu setelah disebut Allah tentang yatim yatim. Karena karena pada dasarnya anak yatim yatim ini terlantar gara-gara bapaknya udah wafat. Dulu di waktu bapaknya masih hidup ibunya ini sayang banget sama anaknya eh sayang sayang sini sini sini sayang ditimang-timang suaminya masih ada bapaknya anak masih ada setelah bapaknya anak wafat suaminya wafat semua jadi berubah ibu yang tadinya sayang banget sama anaknya berubah kalau marah na'udubillah bahkan tidak cuma itu saja dulu di waktu ayahnya masih ada uang sakunya sekian sekian setelah ayahnya wafat uang saku itu pun tidak muncul lagi dari ibunya nah, jadi langkah yang paling baik pertama kali adalah menikah janda-janda lebih-lebih janda yang masih muda kalau yang sudah tua-tua sih sememati mati lagi pula kalau janda-janda tua seperti ibu saya, huh? seperti dan lain-lain lah itu kan tinggal nunggu maut ya, huh? anaknya udah dewasa dewasa lagi pula kalau jadanya udah tua milik diungkal kiarik ke ruhanae, ungkal kiarik anaknya, huh? anaknya bingeso, huh? An -an -an. kalau janda tua nggak usah, paham gak? Nah Rode -Rode itu oh, Ini maksud saya ini janda-janda yang masih punya anak kecil, berarti kan orangnya masih muda. Janda kembang, janda kembang <laughs> Masih muda. Itu dinikah. Nanti setelah dinikah, kamu beri uang, kemudian ini perempuan akan sayang sama anaknya lagi. Satu. Nomor dua. Apabila kamu tidak mau menikahi janda-janda itu. Hmm. Ini memikirkan kamu, nih, bapak merasa mendengar ya, aku asem ustadz. Uh. ini goro-goro no poligami, goro-goro ustadz, janganlah -goro, usah begitu. Iya kalau yang nganuin. Ya kalau kamu yang nasib, kamu nikah umur tujuh belas tahun. Setelah itu kamu punya anak, umurmu baru satu nikah satu tahun, suamimu bapak coba. Kamu seorang diri terkatung-katung, itu loh, ini memikirkan kamu ini bukan apa itu mendiskriminasi kan para kaum wanita. Ada-ada Al-Qur'an ini bijakmu. Hmm? Kalau kamu tidak mau menikahinya, caranya adalah uangnya ditransferkan ke ibunya. Huh? Uangnya ditransferkan ke ibunya untuk pembiayaan anak. Nyantuni ate piatu Tanggal 10 Muharram, kamu orang genap kamu kamu kira anak-anak yatim piatu itu hidupnya kalau tanggal 10 Muharram orang ya. hah salah itu. Hah? sampai yang memberi santunan yatim piatu hanya 10 Muharram dipamerkan sih Jan. Nakah lu terima satu saya jangan gitulah datangi rumahnya cukupi semua kebutuhannya biaya mondoknya biaya mondoknya lu ya sekolahnya sekolah ilmu umum biaya mondoknya karena kalau mondok itu ini syariat keilmuan yang wajib dipelajari oleh manusia tolabul ilmi Faridho makna daripada Al ilmu tidak sembarang ilmu Al ilmu bi ilmu yang akan mengenalkan si anak itu tentang Allah, tidak kenal sama umum miraboboh Saya dulu dari kecilnya sampai sekarang radi sekolah ke bapak ibuku nah. Dengerin. Sekolah pondokan itu anak-anak yatim piatu. Dengerin, jangan sampai itu anak yatim piatu itu terlantar. Kalau anak yatim ini terlantar, maka akan memanggil murka Allah. Akan akan ada adab yang diturunkan oleh Allah di sebuah daerah itu. Dengerin ini. Nah, dipikirkan itu anak-anak yatim piatu. Dengerin. Dengan cara menikahi ibunya yang masih muda yang sudah tua ya Nomor 2 adalah mensubsidi kebutuhannya Harian. Itu satu. Nomor 2 Fukorok masakin. Orang-orang miskin itu dipikirkan, kan? Dipikirkan. Jangan hanya sekedar numpuk-numpuk harta benda anda. Membuat rumahnya baik seperti rumahnya Fir'aun. Harta bundanya dikumpulin seperti harta bundanya Korun. Pikirin itu, Fukoro Masa Alaikum Bi Wujala Satil Fukoro Wel Masakir. Kita orang ini sering-sering silatrahim. Door to door, dari pintu satu ke pintu yang lain. Lihat itu jadi payahnya masakin. Kalau perlu setiap kali ada orang datang ke tempatmu minta bantuan dibantu jangan tidak. Kamu itu jangan punya pikiran leleh. Kimong fikir, belajar jangan gitu kang. itu. Ngapain modo? Rasa modo? Ah, untuk apa kamu mempelajari ilmu agama ini? Bila mana ada orang yang minta kepadamu? Minjam uang kepadamu, kemudian kau bersulit. Seumamanya toh mereka tidak bertanggung jawab, atau hutangnya justru itu akan menjadi pesugihanmu. Dengerin, kalau ada orang hutang kepadamu, lalu mereka tidak membayarnya, baik disengaja atau tidak akan menjadi pesugihan. Dengerin, dengerin, tuh yang benar-benar tujol ya ini dulu dulu hutang kemudian dia tanggung jawab kaya kamu kalau gak kalau gak percaya penggal leher hmm? beli pedang yang tajam hmm? dengerin kan dengerin kan kamu di pondok dipinjam sama temen kamu gak keluar bareng keluar lagi seminggu di tora tarik tora tarik tora tarik, santri santri cap Gajah duduk hmm? dengerin dengerin, dengerin mbak. Hmm? nanti kalau kamu sudah, kalau berkeluarga, ya mulai sekarang ada teman hutang, kamu punya hutang ini nanti bagaimana? bagaimana bagaimana apa? manganmu wisaja takhiran benah. tapi kan butuh jajan istahat. di rumah saya ada toples-toples. silakan dimakan sekalian toplesnya. Halalan atau ambil itu. Nah, jajan jajan, lebih baik dibuat ngutangi teman-teman. Pilihkan teman yang baik. Tapi nambah berutang itu atau nelfon wong tua entek mak nggak genah dah. Timu bertim seminggu nengen nelfon ya jangan, jangan pernah minta. paham, paham ya. Modo yang asli tidak harus pakai lama. Modo itu tidak harus pakai lama. Apa manfaat modokmu lama? Masih begini, hmm, begini. Mikirkan yatim piatu dan mikirkan bukurok masakin. Insya Allah apabila dua orang ini tidak ditelantarkan di sebuah daerah. Allah rupiah daerah itu menjadi Allah rubah daerah itu menjadi daerah yang gemakni pahlaw jinawe ha? apabila Allah ha? apabila Allah takdirkan sebuah daerah dijadikan daerah yang baik dilahirkan pemimpin-pemimpin yang baik dilahirkan tokoh-tokoh ulama yang luar biasa ditakdirkan di daerah itu yatim piatu dan fukorok masakin tidak terlantar di daerah itu semoga pembicaraan saya mampu mengentuk mata hati saya pribadi bisa kita amalkan untuk pantingan semua mulai sekarang ayo anak yatim piatu jangan ditelantarkan dengan cara menikahi ibunya dengerin menikahi ibunya nomor dua kalau tidak mau menikahi ibunya dengan cara mensubsidi semua kebutuhannya dan nomor tiga Jangan pernah tidak memberi kepada orang-orang yang minta kepadamu. Yang hutang kepadamu. Jangan pernah berpikir negatif. Pikirlah yang positif. InsyaAllah hidupmu akan dipositifkan. Ma'Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fidunia Wa fil akhirati hasena. Wa kina adab an alamin. al Fatihah.